Drama bisnis Proposal baru saja menayangkan episode pertama tadi malam. Drama ini benar-benar sangat lucu dan sangat bagus untuk ditonton apalagi setelah menonton drama dengan alur yang cukup berat. Drama ini mampu memberikan perasaan lega tanpa harus berpikir keras tentang plot drama ini. Episode 1 berakhir dengan adegan Shin Hari yang tiba-tiba masuk ke dalam mobil Kang Tae Moo karena berusaha menghindari Lee Min Woo. Selanjutnya di episode 2 Sin Hari akan sangat terkejut setelah menyadari jika dia masuk ke dalam mobil Kang Taemu. Sin Hari dan Kang Taemu sepertinya akan bertatapan untuk beberapa saat, namun mereka tiba-tiba disadarkan oleh Cha Sung Hun yang sedang menyetir. Sin Hari akan sangat gugup dan malu dan juga tidak tahu harus berkata apa. Selain itu Kang Taemu juga sepertinya akan terpesona dengan Sin Hari yang sedang berusaha menjelaskan kenapa dia masuk ke dalam mobilnya. Ini akan menjadi adegan yang sangat lucu di episode 2 nanti. Melihat Sinhari Hari yang sedang terburu-buru, maka Kang Tae Mu akan menggunakan kesempatan itu untuk membuat Sin Hari berkencan dengannya selama 10 kali sebelum mereka menikah. Sinhari Hari tidak punya pilihan selain setuju dengan hal itu. Di rumahnya Kang Tae sepertinya mulai merasa kesal dengan Sinhari Hari karena dia berani menolaknya secara terang-terangan. Kang Mu akan merasa tertantang untuk merebut hati Sin Hari dan membuatnya mau menikah dengannya. Di sisi Sin Hari akan sangat marah pada Jin Yong So karena dia harus berhadapan dengan Kang Taemu. Sin Hari juga sepertinya akan memintanya untuk bertemu dengan Kang Taemu dan menjelaskan semuanya. Namun, Jin Yong So akan menolak hal itu dan tetap meminta Sin Hari untuk menemui Kang Taemu untuk membuatnya membatalkan pernikahan itu. Sinhari masih tidak punya pilihan lain dan akhirnya bertemu dengan Kang Taemu untuk kencan pertama. Sinhari akan membuat bertingkah menyebalkan dan berusaha membuat Kang Taemu membencinya sehingga pernikahannya dibatalkan. Karena perbuatan Sinhari tersebut, sepertinya Kang Taemu merasa sedikit kesal namun dia akan tetap berkencan dengan Sinhari. Selain itu Sinhari sepertinya hampir ketahuan karena Kang Taemu berusaha menemuinya di kantor. Sin Sinhari akan bersembunyi dari Kang Taemu karena dia tidak ingin ketahuan berbohong oleh pimpinan perusahaan tempatnya bekerja. Kang Taemu sepertinya sudah tahu jika sebenarnya Sinhari yang bertemu dengannya bukan Jin Yong So saat kencan buta itu. Tapi Kang Taemu masih diam karena dia ingin tahu lebih banyak tentang alasan Sinhari membohonginya. Selain itu Kang Taemu semakin intens mengajak Sinhari untuk berkencan, bahkan dia berusaha menjemput Sin Sinhari. Sin Hari akan sangat marah lagi kepada Jin Yongso dan memintanya untuk menyelesaikan permasalahan itu, karena dia tidak dapat bekerja dengan baik di kantornya. Bagaimana menurut kalian, apakah kalian tertarik dengan drama ini? Jika kalian belum menonton drama ini, sebaiknya kalian segera menonton karena drama ini akan memberikan suasana yang sangat ceria dan membuat pikiran lebih segar. Jangan lupa tulis teori dan pendapat kalian di kolom komentar.